Baiklah para sahabat dan selalu dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang Kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru Para sahabat, ya perhatikan guggam pertama Ada dengan spesial banget dari Kak Renzilazuardia Masya Allah banget nih memposting sebuah postingan foto keren dari kakak Bilar Memakai baju adat Mina ketika di acara ngunduh mantu Masya Allah luar biasa banget para sahabat ya pokoknya keren dan maco banget ya luar biasa mudah-mudahan bahagia selalu dan selalu diberikan kesehatan untuk idola kesayangan kita. Ada kalimat caption panjang banget yang dituliskan persahabat dia ya? di sini. Kak Renzi Lazuwardi menuliskan Udah cocok belum nih jadi pemilik resto Padang? Ya, cocok lah. Apalagi kalau lihat slit kedua, untung tuh piring kagak ada rendangnya. Curiga, ambiar ya. Kita doain aja lah si udah bilar bisa bikin restoran Padang. Logonya juga udah disiapin di Disli terakhir, lengkap, dipahit segala Biar bling-bling restonya Nanti menunya aneka olahan soang gulai soang, soang pop, walaupun soang Biar beda sama resto-resto lain Katanya tuh ya <guruh> Cute banget Dan terpas pembukaan Kita pada datang ya Jangan lupa pakai suntian Dan bersamaan dengan feed ini Berakhir pula cerpen natal, cerbung, baju bilar, dan dede Beberapa acara deh tuh ada di lamaran hahaha nuntasinya kayak nuntasin katanya itu persahabat ya cute banget ya kalimat caption yang dituliskan oleh kak Zenzi di situ juga kak Zenzi uh, mengatakan persahabat ya di situ, Alhamdulillah, kelar juga katanya. Terima kasih untuk yang selalu support doa terbaik untuk kalian semua. Yang gak support juga tetap dong, aku doain yang terbaik buat kalian selalu pamit dulu. Ah, dari baju mereka, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah masya Allah banget ya. Perhatikan, coba nih ke slide berikutnya dari postingan foto ini. Wow, ternyata Kakak Bilar di sini lagi uh, menari ya, dengan tarian tari piring. <laughs> Luar biasa dengan senyum bahagia Terlihat dari raut wajah kakak Bilar Dan kita lihat juga ke slide berikutnya ya Masya Allah banget ya Ini sudah didesain banget di baju kakak Bilar Ini rumah Minang ya Wasya Allah luar biasa mudah-mudahan bahagia selalu Dan mudah-mudahan terkabul Pak sahabat ya, kakak Bilar bisa mendirikan restoran mewah nih Dengan dedek lastik kejora dengan khas dari kota Minang dan ke kabar berikutnya, kita lihat juga persahabatan. Ada unggahan spesial banget nih, makin gak sabar kita menyaksikan acara. Cinta abadi Leslar yang akan tayang besok nih, pas abad ya diunggah di guestnya Kak Rangga Anas Syahid Di sini perhatikan lagi di edit ya, untuk sinetron CL nya, masya Allah banget. Ada Papa Daniel Haris Priza dan Kakak Bilar di sini, luar biasa banget yang makin penasaran dan makin gak sabar tentu untuk menyaksikan. Melihat cinta abadi Leslar yang akan tayang besok di ANTV, dukung penuh terus. Karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment, unggahan ini pun diunggah kembali atau diperkas kembali oleh agon family Anasker Leslar 23. Ada kalimat caption yang dituliskan, udah nggak sabar, katanya tuh pengen nonton CLBSOP, katanya itu masya Allah banget ya. Mudah-mudahan saja, pokoknya kita dukung, selalu diberikan kebuduhan untuk dedek dan kakak Bilal, amin. Dan berikutnya para sahabat ya perhatikan kita mendapatkan spoiler nih Wow spoilernya tentunya kecil banget nih para sahabat, ya <gif> Kita tentunya keunggahan berikutnya aja nih para sahabat, ya Perhatikan spoiler dari Dede ke Jora yang tentunya lagi syuting CL hari ini para sahabat, ya Waduh, wow, tuh tim Lesler Entertainment para sahabat, ya sudah siap-siap, wow ada Mas Gonuli, ada si cantik, Masya Allah ya Mudah-mudahan saja lancar untuk hari ini, tetap fokus, dukung, doakan yang terbaik Pokoknya untuk idola kita hari ini, semangat semuanya, syuting, jangan lupa jaga kesehatan persahabat ya Tetap support dan doakan yang terbaik untuk my idola kesayangan kita masih menunggu Cidukan dan kabar baik selanjutnya tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat selanjutnya seputar Dedek Lasi dan kakak Rizki pilar Ini dulu informasi, di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.